serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan bahagia seputar di Leslar tentunya baiklah persahabat selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini tentu warga konoha rindu banget ya dengan abang el masya allah tentunya kita selalu mendoakan yang terbaik setiap waktu memberikan support dan doa untuk Abang El. Mudah-mudahan cepat sehat, cepat sembuh, dan cepat pulih. Amin. Kita tentunya, sebagai fans sejati, mudah-mudahan semakin kompak, semakin solid untuk selalu mensupport Leslar Family. Kita lihat persahabatan di uang berikutnya. Ini ada postingan dari Brigita Gita, yang mengunggah foto bareng Abang El yang tentunya baru lahir, persahabat ya. Pertama kali baru lahir ke dunia nih, Abang El, Masya Allah gemas banget. Dan ada sebuah kalimat juga yang diposting di unggahan ini. With baby El, waktu itu hari pertama lahir ke dunia. Semoga cepat pulih ya, anak soleh. Amin. Dan kita lihat juga persahabat ya di postingan lain. Catatan foto ini sudah atas izin Ibu Lesti Kejora dan Enin Mamah Kejora. Tuh, ya. Foto ini sudah dapat izin langsung dari Bunda Lesti dan Enin Mamah Kejora. Masya Allah, tabarakallah. Abang L waktu bayi Masya Allah gemes banget, persahabat ya. Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan cepat pulih untuk Abang Fatih. Banyak doa yang diberikan untuk BBL Kemudian juga persahabat ya Disimak di Ongan Star Voting Team Menginfokan, mengingatkan Untuk warga Konoha, jangan sampai kelewatan Voting by social media Voting by video.com Voting by SMS nih. Tentunya info Untuk warga Konoha ya Jangan sampai lupa dukung Idola Kesayangan Di Ajang Infotainment Award 2022 Dukung penuh untuk Leslar Mudah-mudahan di ajang Infotainment World 2022 Yang tentunya akan disiarkan di SCTV tanggal 29 Idola kesayangan kita bisa membawa pulang Piala penghargaan Infotainment Award 2022 Dukung persahabat ya untuk idola kesayangan kita juga Papa Bilar di George's Dead Ada Bunda Lesti, George's Mom dan kita lihat juga Abang Fatih di Giorgio's Baby Dan untuk selanjutnya bersahabat ya Bunda Leslie masuk nominasi Celebrity of the Year Dan untuk Leslar juga masuk di nominasi Best Couple Jadi jangan sampai lupa untuk kita semuanya dukung terus idola kesayangan kita menjadi pemenang di Ajang Infotainment Award 2022 Selanjutnya juga bersahabat ya kita mampir ke unggahan Indosiar Satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan video momen saat Bunda Lesti Kejora Ini tampil di atas panggung Indosiar Masya Allah banget ya terharu dan pastinya kita ikut meneteskan air mata Ketika melihat pasangan idola kesayangan kita Yang tentunya selalu menceritakan kisah perjalanan cintanya Apalagi seorang Rizky Bilar, persahabat ini selalu bersyukur punya istri seperti Lesti Kejora, Masya Allah semakin bangga banget ya dengan pasangan ini Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik, selalu menjadi contoh baik untuk banyak orang Kita lihat juga pesan apa di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh Indosiar Bikin Haru Bilar bersyukur punya istri seperti Lesti Masya Allah Inilah keluarga yang bahagia, semoga langgeng terus bahagia terus Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Di postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya dari akun Rani Fitria 42 mengatakan Masya Allah, dan Lesti pun selalu bilang Sangat bersyukur mempunyai suami seperti Bilar Masya Allah kita lihat juga bersahabat ya komentar selanjutnya dari yati.suryati1029770 mengatakan Masya Allah semoga cinta kakak dan ucapannya istiqomah selalu amin. Kita selalu mensupport dan mendoakan untuk rumah tangga idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar. Kemudian bersama disimak juga kabar dari Rosie Anuskalenslar dua empat yang mana mengunggah sebuah kabar BBL yang masuk insert trans TV bersabat ya tentunya warga konaha pun ini melihat dari judul nih bersabat ya ada tentunya description Inalilahi putariski bila dilarikan ke rumah sakit hingga jalani operasi insert today. Anak Rizky Bilar dilarikan ke rumah sakit hingga jalani operasi. Kita simak perasaan di kalimat Caption yang dituliskan langsung oleh Rossi anak Lesnar 24. Harus pakai kalimat inalilahi, meski itu kalimat pengingat yang maha kuasa, tapi nggak enak aja saya bacanya lewat di home youtube saya pula. Setahu saya yang awam ini, itu kalimat untuk mendengar suatu musibah atau bencana kurang serak aja baca judulnya otak langsung kemana-mana katanya ya <tentunya>, Tentunya kita selalu doakan saja yang terbaik ya untuk Abang L mudah-mudahan cepat pulih dan cepat sehat Amin kita juga masih menunggu kabar terbaru baby L jadi jangan kemana-mana terus ikuti channel diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru kabar baik kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar